Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dulu dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur masih bisa bertemu di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan melanjutkan pembahasan kami untuk web dasar, biar memberkati kami, latihan kami, koneksi internet, jaringan hari ini. Kami bisa belajar dengan baik hari ini. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami mau menyerahkan perkuliahan kami hari ini hanya di dalam nonton Kristus Halia. Ya. Amin. Oke. Baik, teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Silahkan. Baik, teman-teman. Silahkan lihat kameranya semua ya. Senyum. 321. Nah, ini JavaScript dasar. Masih yang dasarnya banget. Jadi jangan khawatir. Kita bahas satu persatu. Kalau teman-teman udah dengar dari penjelasan di video, itu sangat menolong teman-teman supaya di sini tinggal review aja materi ya. Baik. Untuk web developer, ada tiga bahasa utama yang perlu dipelajari. Yang sudah kita pelajari, HTML kita udah kenalan, udah belajar. CSS sampai positioning kita juga sudah belajar. Sampai UTS teman-teman, project juga sudah menggunakan CSS. HTML buat mendefinisikan konten, sampai itu bisa tampil di browser. CSS buat desainnya, tata letak, layout, supaya tampilannya lebih indah. Yang nggak bisa di HTML sudah ditangani sama CSS. Nah, yang ketiga ini, yang teman-teman perlu tahu juga, ini namanya JavaScript untuk memprogram halaman webnya lebih interaktif. Jadi kalau ada JavaScriptnya, berarti ada sintak tertentu, ada fungsionalitas tertentu yang ditambahkan di halaman web teman-teman. Buat teman-teman yang pernah belajar Java, Javascript beda dengan Java ya teman-teman. Secara pengembangnya juga beda, secara fungsionalitasnya kalau Javascript lebih ke arah web programming. Kalau Java di mobile, kemudian di aplikasi yang object oriented, jadi beda. Jadi jangan disamakan antara Javascript dengan Java. Beda lagi dengan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu beda lagi. Jadi ini memang untuk web programming Javascript. Nah, ini yang saya catat, teman-teman. Ini mah catatan saya ya, nge-review aja sedikit. JavaScript itu mudah dipelajari, termasuk pemrograman yang paling populer. Karena dia gratis dan jalan di browser, ada yang spesial. Dia bisa nerima tanda kutip 2 sama tanda petik 1. Jadi nanti pada saat teman-teman membuat sintaknya, membuat perintahnya, instruksinya, teman-teman mesti perhatikan dengan betul tanda petik 2 dan petik 1 ini. Karena bisa jadi errornya hanya gara-gara itu. Yang nggak boleh adalah menggunakan tanda petik 2 dan petik 1 barengan. Jadi misalnya di depan dibukanya pakai petik 2, di akhir ditutupnya pakai petik 1. Nggak boleh. Tapi kalau depan belakang dipakai kutip 2, kemudian ternyata tiba-tiba di tengah butuh petik 1. Teman-teman bisa pakai itu. Petik 2, petik 2, buka-tutup, seperti itu. Di tengah-tengah petik 1. Jadi dia menerima petik 2 dan petik 1. Tapi sekali lagi hati-hati penggunaannya. Karena kalau kita salah, ya sintaknya error, di sini akan langsung dianggap e, sintak error, berarti nggak jalan. Nggak jalan programnya ada errornya, ada salah tulisnya. Aturan resmi di hampir semua bahasa pemrograman, kalau kita membuat variabel nggak boleh pakai angka. Nah ini saya catat juga di awal, supaya nanti kalau kita e, membuat variabel diingat-ingat jangan pakai angka. Seperti itu, jadi nggak boleh bikin variabel 6 gitu ya. Angka 6 nggak boleh. Kalau misalkan variabel var e n itu boleh, jadi angka nggak boleh. Kalau dolar, tanda underscore itu boleh. Nanti ada di catatan saya berikut ikutnya Biasanya JavaScript itu ngebedain satu kata dengan kata lainnya karena kita nggak boleh juga pakai spasi ya, teman-teman. Ini pakai seperti ini, pakai first name, last name, n-nya gede kayak gini. Jadi, bukan F gede, tapi F kecil, lalu n-nya besar. Seperti itu, teman-teman. Ini diingat-ingat, nanti kita akan bikin function, bikin uh, variabel, penulisannya boleh seperti ini. Nah, karena seperti ini, ada banyak aturan. Kalau kemarin HTML kita masih terima teman-teman nulis teks dalam huruf besar, oke. Okay. Dalam huruf kecil, oke. Okay. Kecil, gede, oke. Okay. Meskipun aturan secara standarnya huruf kecil. Nah, kalau di JavaScript, dia case-sensitive. Jadi, kalau teman-teman nulis antara A besar sama A kecil, itu dianggapnya beda. Jadi, dia benar-benar strict case-sensitive. Ada spasi sama nggak ada spasi, dia dianggapnya beda. Seperti itu. Lanjut sedikit lagi ya. Nah, saya selalu tiap kali kasih materi di awal pasti ngasih tahu tentang komen. Apakah masih ingat komen di HTML teman-teman? Ada yang mau jawab kah? Pas HTML komennya gimana? Masih ingat nggak komen di HTML? Kalau praktikum juga kan diminta untuk membuat e, NRP nama pakai komen. Nah, komen itu gimana waktu di HTML? Kurang dari, kurang dari. Uh, tanda nah, seru bibi, terus... Strip-strip. Bobi strip, strip. ya, Bob? Silahkan, Bob. Uh, kurang dari, terus habis itu strip. Eh, habis itu tanda seru, terus di-strip, strip. strip. Nah, habis itu apa namanya, misalkan... Tulisannya. Uh, nah, strip, strip, uh, ya, Baru strip-strip. Tutup ya. Nah, ini waktu di HTML. Sekarang sekarang kita kan belajar javascript. Javascript mirip sama waktu kita belajar PHP sih. Dia nulis komen. Kalau untuk komen yang satu baris. Dikasih garis miring dua kali kayak seperti ini. Tapi kalau dia banyak baris. Teman-teman boleh dari padang nulis seperti ini. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Teman-teman boleh kasih garis miring bintang bintang garis miring ini sama seperti waktu teman-teman di HTML cuma kalau di HTML dia pakainya tanda lebih kecil tanda seru strip strip ditutup di akhir strip-strip, tanda lebih besar seperti itu nah kalau di sini silahkan kalau hanya satu baris sudah benar-benar jelas satu baris silahkan pakai garis miring garis miring tapi kalau berbaris-baris silahkan pakai yang garis miring bintang Nanti pada saat praktikum diminta untuk menuliskan identitas, juga silahkan sesuaikan kalau hanya satu baris, siapa garis ini, kalau banyak pakai ini. Terus kalau teman-teman buat catatan atau sintaknya mau, yang ini jangan dijalanin dulu deh, silahkan gunakan komen. Jadi ini cukup berguna ya teman-teman. Kemudian, nah javascript itu sifatnya dia eh, block code, kodenya kode block, ya, block code. Artinya apa? Nanti teman-teman akan ketemu dengan tanda kurung kurawal yang ditaruh di tanda kurung kurawal ini, dia akan dieksekusi bareng-bareng, nggak akan sepotong-sepotong. Nah, dia ngebloknya itu pakai tanda kurung kurawal. Ini akan kepake kalau teman-teman nanti udah kenalan dengan function, dengan kondisional juga kepake ya, if dan else seperti itu. Ini pernah kita kenalan di PHP sebetulnya ya, waktu kita kenalan dengan PHP. Jadi, karena, jadi, ini akan jalan bareng-bareng. Terus, untuk penulisan JavaScript, dulu, waktu saya belajar dan versi lamanya, penulisannya seperti ini. Script, spasi, ada atribut type. Script, spasi, ada atribut type. Ini value-nya. Harus ditulis teks dari miring JavaScript. Nah, yang versi baru itu nggak perlu cukup teman-teman tuliskan script tag pembuka kemudian sintaknya lalu ditutup script garis miring script ini sudah bisa jadi nggak harus nulisin uh, teks garis miring javascript seperti dulu jadi udah lebih uh, ini ya sederhana lagi kemudian berikutnya tentang cara penyisipannya nah ini yang akan kita sebentar akan coba Waktu di CSS saya pernah kenalkan penulisan di inline text, CSS-nya di inline, stylenya, kemudian internal berarti itu ada di tag head dan bisa di external juga. Nah kalau di JavaScript meskipun dia bisa di tag head, tag body atau keduanya, dia tetap perlu tag script ini. Jadi nggak bisa kayak waktu CSS kita nulisin langsung sih. Dia pasti perlu tag script ini ketika teman-teman tulisin di head berarti teman-teman butuh teks uh, script buka tutup. Ketika di body juga teman-teman perlu script buka tutup. Meskipun nanti pada saat dipanggil atau fungsinya dipakai itu langsung menjadi value di salah satu atribut yang ada di HTML. Misalnya teman-teman pakai atribut onclick buat ini ya fungsi di tombol seperti itu. Teman-teman bisa value dari uh, value dari Button tersebut adalah fungsinya, tinggal manggil fungsinya, bisa kayak gitu. Nah, untuk yang di tag head, saya kasih contoh sederhana banget seperti ini. Jadi, kalau teman-teman udah lihat uh, video penjelasannya, ada namanya do keyword dokumen titik right. Nah, dokumen titik right ini buat menampilkan tulisan yang ada di dalam kutip dua ini. Penulisan di head, contohnya seperti ini, ada teks script. Buka tutup. Dan ini adalah script JavaScript-nya. JavaScriptnya JavaScript-nya. Berarti kalau dijalankan nanti akan menampilkan tulisan Hello World. Kalau di body gimana? Kalau di body juga sama. Boleh. Silahkan buat script kemudian tulisan Hello World. Dengan menggunakan dokumen titik write. Nah, kalau ada kata kunci-kata kunci seperti ini, berarti ini sudah tidak bisa lagi jadi nama variabel nggak bisa lagi jadi value gitu ya yang value maunya kita minta kasih nama namanya dokumen namanya right sebaiknya nggak sih pakai nama yang lain aja ini cara penulisannya lalu kalau eksternal gimana kalau eksternal saya balik lagi ke sini dulu kalau eksternal teman-teman akan simpan filenya dengan ekstensi kalau kemarin waktu css CSS. Waktu php, .php. Kalau sekarang, .js. Nah, yang ada di .js ini, langsung uh, sintaknya aja, sintak javascriptnya aja. Contoh kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, ada file namanya script.js, kemudian isinya adalah function. Function sintak javascriptnya adalah untuk menampilkan tulisan Hello World dengan dokumen get element by id. Nah, nanti yang dipanggil di HTML-nya adalah script spasi src. Namanya apa? Ini mirip seperti waktu kita pas belajar CSS kemarin ya, tapi yang dipanggil adalah style CSS-nya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, silakan teman-teman buat pembuktian bahwa Anda sudah pelajari materinya juga, silakan membuat... Hmm, Tulisan Hello World ini bisa muncul di browser teman-teman, tapi munculnya dengan menggunakan JavaScript. Dicoba ya. Silahkan. Nanti saya akan minta teman-teman share yang cara nulisnya di body, yang cara nulisnya di head, dan yang cara nulisnya di external. Silahkan pakai dokumen write. David, mau yang apa nih, Fit? Internal, Boleh. eh, body, head, atau yang external? Boleh yang external aja, sih. Silakan boleh di share skin David. ditunjukin sintaknya David. Di test.js. Baik, nah ini ya di test.js hanya dokumen write-nya aja, titip di akhirnya dikasih titik. Koma, oh iya, titik koma ada yang lupa, titik koma. Nah, ini titik koma tuh sebenarnya kalau di Javasim gak ditulis gak apa-apa, loh teman-teman. Boleh-boleh aja, misalnya teman-teman kasih enter, dia akan ngebaca sebagai baris pernyataan yang berbeda, tapi kita kan bisa lupa ya. Jadi lebih baik sih kasih tanda aja titik koma. Kalau di HTML-nya manggilnya gimana coba? Di HTML-nya, nah biasanya kalau bila eksternal penulisannya di atas di tag body, oh iya. ya, di... oh nih Samuel ingatin ada beberapa yang harus pakai titik koma, ya sebaiknya pakai aja deh teman-teman ya jangan sampai nggak pakai meskipun kalau nggak pakai jalan dipindah ke tag head, ya betul, nah ini punya David dia pakai eksternal script spasi src sama dengan test.js betul ya ditaruh di folder script kemudian halaman ini akan manggil ke test.js baik terima kasih David Haji. kalau punya Brian Brian pakai yang apa yang body. body atau yang di head body baik silahkan di share screen oke okay, um, aku share script nah. yep Brian Apakah benar? Ini nanti indentasinya harus dibenerin ya, Bray. Yup. Body di body script document dot right bukan rightland. Dot right ya. Soalnya saya pernah ada catatan di SMA pakai rightland. Betul. Seperti di uh, programming sih ada print sama print line. LN-nya line. Kita masih yang basic belajarnya right. Boleh sih silahkan kalau jalan. Oke, okay, aku jalanin ya. Kalau di C juga sama. Ada yang print sama print LN. Print LN itu berarti print line. Oke. Okay. Hello word, selamat pagi dunia. Coba lihat lagi ke script -nya. Titik komanya. Oh, sip. Betul. Silahkan. Sudah. Jadi udah, Kak. Eh, G. Ya. Oke, okay, thank you, G. Di body bisa seperti itu. Yang Willyandi berarti di head ya. Ya, Baik Skrip, dokumen right, Ya betul Teman-teman yang lain gimana? Ada yang kesulitan kah Ada yang mungkin udah nulis skripnya tapi nggak jalan Kalau diran tulisannya sudah muncul ya Wil Sudah sih Baik Terima kasih, Will. Nah, Ini sudah muncul. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang mengalami kesulitan untuk menampilkan Hello World? Baik, saya anggap sudah bisa semua ya. Saya lanjut lagi. Berarti bisa lebih ngebut. Sip. Nah, ini yang eksternal tadi sudah ditunjukkan oleh uh, David. Sekarang kita ketarinya lagi. Ini JavaScript statement. Statement itu apa sih? Statement itu instruksi program untuk dieksekusi komputer. Jadi, si komputer itu pinter kayak tadi ya. Browser kita bisa menampilkan Hello World. Itu karena sama kita diperintah. Dengan menggunakan dokumen, titik write, tampilkan Hello World. Hello World-nya itu yang di dalam petik dua ya. Nah, di JavaScript, sintak-sintak itu atau pernyataan-pernyataan itu, dia dieksekusinya satu per satu. Jadi, urutan penulisan kode programnya itu sangat menentukan tampilan yang di browser. Jadi, jangan berharap teman-teman eh, dia bisa bacanya acak gitu ya. JavaScript itu bacanya dia berurutan. Kemudian, eh, baca ekspresi itu dia dari kiri ke kanan. Jadi, kalau teman-teman tulis X sama dengan Y, dia akan bacanya dari kiri kanan X sama dengan Y. Berarti kita mendefinisikan X itu nilainya Y. seperti itu. Nah, urutan yang berbeda dapat menghasilkan hati yang berbeda. Tadi saya sudah nyatakan itu. Mohon diakhiri dengan tanda titik koma. Di javascript tidak wajib, tapi disarankan. Dan saya uh, minta pakai aja supaya kita nggak lupa ya. Ini untuk memisahkan satu statement dengan statement lainnya. Nah, statement di javascript itu apa aja? di Java itu ada 5 value operator expression keyword sama comment. keyword itu yang udah kita nggak bisa tawar lagi memang itu udah bawaannya dari dia dokumen.rite ya kita memang harus ikutin aturan dia dokumen D-O-C-U-M-E-N-T, pakai bahasa Inggris terus pakai titik seperti itu jadi nggak bisa kita bikin kata-kata sendiri itu namanya keyword kata kunci Kemudian, ini yang tiga, nanti kita akan lanjut ya di slide berikutnya. Yang komen, tadi juga sudah kita kenalan. Komen itu kalau sebaris pakai garis miring-garis miring. Kalau dia lebih dari satu baris, pakainya garis miring bintang. Terakhirnya bintang garis miring. Seperti itu ya, teman-teman. Ini catatan saya. Semuanya yang saya bahas, teman-teman bisa cek di w School ya. Kemudian ini lanjutannya tentang sintak harus ikut aturannya karena bahasa pemrograman punya aturan-aturan penulisannya. Contoh seperti ini, kalau kita mendefinisikan variabel dengan kata kunci var, flat, kemudian baru nama variabelnya tutup pakai titik koma, ya kita harus ikutin itu. Supaya aplikasinya bisa dibaca, supaya sintaknya bisa dibaca dan bisa dijalankan. Seperti itu. Nah, ini kan tadi ada value ya. Sekarang saya ke value value ini apa? value ini ada dua kalau di JavaScript. Ada yang namanya fix value sama variable value. Kalau fix value ini untuk yang nilainya tetap atau istilah lainnya namanya literal. Kalau angka berarti angka itu kombinasi 0 sampai 9 ya, mau 99, mau 00 eh 100 dibaca 100 seperti itu. Nah, ini pokoknya Kombinasi 0 sampai 9. Ini disebut angka atau number. Kalau angkanya bukan bilangan bulat, dia ada namanya bilangan desimal. Ini saya kayak ngajar matematika ya. Ada angka desimal. Nah, kalau di sekolah kan biasanya kita pakai koma. Misalnya 0,5. 0,25. Nah, kalau di sini, pemisahnya pakai titik, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang setengah, 0,5 nulisnya 0,5. seperti itu. Ini jangan sampai lupa ya nanti, oh kok nggak muncul nih? Kenapa? Karena desimal itu pakainya titik. Terus kalau ada teks atau huruf itu disebutnya string. Teman-teman wajib pakai kutip dua atau kutip satu. Tergantung teman-teman penempatan kutipnya ya. Tapi JavaScript bisa nerima kutip dua dan kutip satu. Kalau Saran saya karena kita biasa value itu pakainya kutip dua, jadi biasakan kutip dua aja dulu. Nanti kalau ternyata ada value di dalamnya, barulah silahkan pakai kutip satu seperti itu. Ini tentang fixed value, jadi ini udah tetap pasti kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini namanya variable value. Namanya variable berarti nilainya nggak tetap bisa diubah-ubah ya, seperti itu. Dipakainya buat apa variable ini? Dipakai untuk menyimpan nilai. Kita pernah belajar di PHP, variabel itu istilahnya kayak wadahnya. Kita punya wadah tertentu, dalamnya mau diisi apa? Mau diisi air, airnya berapa banyak seperti itu ya. Kalau di sini mau diisi angka, angkanya berapa seperti itu. Kalau diisi huruf, hurufnya apa? Kalau diisi kata, katanya apa seperti itu. Jadi ini wadahnya. Nah, di JavaScript mohon pendeskripsian atau di semua pemrograman umumnya seperti itu sih. Pendefinisian variabel itu pasti di awal. Supaya nanti bisa dipakai, ya. Di, di Pada saat di fungsinya bisa dipakai. Nah, variabel ini, kalau dia dideklarasikan, tapi nggak ada nilainya, teman-teman akan dapat nilainya ini undefined. Jadi, jangan kaget kalau ada tulisan undefined. Ya, mungkin Anda punya variabel, tapi value-nya belum ada. Ini namanya nilai undefined. Lalu, kata kunci yang dideklarasikan di JavaScript itu ada tiga sebenarnya. Ada var, let, sama cons. Nah yang var ini nggak dipakai karena cukup banyak masalah juga di var ya. Jadi dia bisa terima nama yang sama dan sebagainya. Yang diterima sekarang itu adalah penamaan variabelnya itu pakai let dan pakai cons. Kalau teman-teman definisi nama, ada tanda sama dengan itu berarti bukan berarti sama dengan yang nilainya untuk menyamakan nilai ya seperti itu kalau ini untuk untuk value si variabelnya itu untuk aturan penamaan variabel namanya boleh huruf boleh angka. bisa berisi huruf angka tapi awalannya nggak boleh angka ya ini awalannya nggak boleh angka dia harus huruf kalau nanti teman-teman mau kasih dolar atau underscore silahkan aja kalau kayak ngasih nama variabel pakai dolar itu kan kayak di PHP ya Terus, teman-teman, ketika bikin variabel, perhatikan penamaannya. Ini case sensitive, jadi jangan nanya nanti, kok, kenapa nggak eh, tampil ya? Kenapa sintaknya error gitu ya? Mungkin teman-teman nulisnya nama, pakai N besar, N gede, sama N kecil. Jadi, pada saat pendefinisian, teman-teman pakai N besar, pada saat dipanggil, teman-teman pakai N kecil. Nah, ini nggak ditoleransi kalau di JavaScript seperti itu. Ini ada keyword-keywordnya buat nama variabel, var, let, const, if, switch. Ini lihat sendiri di uh, wetrisco juga boleh ya, teman-teman. Ini sama tentang tanda dolar dan tanda underscore, kebiasaan-kebiasaan yang dipakai. Nah, ini alasan saya catat alasannya kenapa uh, pakai let ya, karena let ini udah uh, harus dideklarasikan sebelum dipakai, dia block scope dan dia nggak mau terima kalau nilainya itu sama seperti ini, jadi nggak bisa teman-teman harus de harus definisikan nama yang berbeda. Nah kalau di var bisa gitu, tapi nggak dipakai lagi ya, karena itu kadang-kadang membingungkan jadinya. Terus ada nilai konstanta nih, nilainya tetap. Untuk nilai-nilai yang tetap, kalau variabel kan bisa berubah nilainya ya, kalau konstanta ini untuk yang nilainya tetap, teman-teman bisa pakainya cons nilainya nggak bisa berubah. Jadi kalau teman-teman definisikan seperti ini, ini pasti nggak bisa. Karena dia sudah jadi konstanta, pi, gitu ya, untuk uh, ini lingkaran. Kemudian tipe data, tipe data dari tadi juga sebenarnya sudah kita bahas ya, ada angka, ada huruf atau kata, kemudian ini yang teman-teman mungkin baru lihat, ada objek, objek seperti ini penulisannya. Kemudian ada bolean, yang bisa nilainya tuh cuma dua terus sama false. Kemudian nanti ada array. Hari ini sih kita nggak bahas yang array ya, teman-teman. Ini kayak kumpulan data gitu. Dia indeksnya berbasis nol Berarti ini kalau saat ini eh, 0, Volvo ini 1, BMW ini dua Seperti itu, teman-teman. Yang hari ini kita coba-coba itu yang string sama yang number. Seperti itu. Kemudian mulai masuk ke JavaScript output yang kita coba tadi namanya document write buat nampilin apapun yang teman-teman tuliskan di dalam dalam kurung dan di dalam tanda petik dua. Nah ada lagi yang lain ada dokumen. get element by id. Nah ini enak banget kalau misalnya teman-teman sudah pernah kenalan di css namanya id. Di sini juga id-nya seperti itu. Jadi teman-teman silakan definisikan id-nya seperti ini. Di sini saya punya paragraf. Saya kasih ID-nya, coba. Nah, ini berarti saya taruh wadah di sini, di tag paragraf ini. Yang ditampilkan di tag P ini nantinya ngambil dari script JavaScript ini. Kalau biasanya kan kita tulis langsung P, hello world, seperti itu. Nah, kalau di sini kita maunya dia hanya menampilkan tulisan dari sintak JavaScript kita. Maka kita pakai document.getElementById.com sebutkan id-nya titik inner html nah ini yang mau kita tampilkan di tag p ini adalah tulisan hello world nanti ada banyak teman-teman kalau sudah lihat di materinya ya ada inner html ada .src ini buat gambar kemudian kalau teman-teman pakai css berarti ini manggil .style .font-size dot style display seperti itu itu contoh-contoh yang ada dari 3 School ya, seperti itu. Jadi bisa outputnya itu pakai get element by id. Kalau tulisan dari kita sendiri langsung ditampilkan dokumen Nanti juga ada window, ada prompt, ada alert, ada confirm seperti itu ya. Sama yang keempat ini console. Nah saya pengen teman-teman nyobain supaya berasa yang tadi nulis hanya pakai dokumen write. Sekarang teman-teman menuliskan sesuatu dan menampilkannya di ID ini. Silahkan dicoba ya, hello world yang tadi aja dulu. Silahkan dicoba supaya eh, kalau tadi tampilannya kita pakai document.write langsung, kalau sekarang kita menampilkannya pakai ID. Menampilkan di ID, coba itu. Nanti kita coba main-main sama ini ya, eh, Tampil atau enggak? Tulisannya tampil atau enggak? Ini nih, yang ini aja. Saya loncat dulu ke slide yang rada akhir ya. Sebenarnya buat di akhir latihan, tapi silahkan dicoba. Hmm, kalau tadi kan tulisan hello world-nya langsung tampil. Kalau sekarang, teman-teman pakai tombol. Tombolnya, tombol show sama unshow. Tampilkan sama tidak tampil. Kalau teman-teman klik Tombol show ini maka akan tampil tulisan "hello world" yang barusan kita buat. Tapi kalau kita klik yang "unshow", maka dia tidak menampilkan tulisan "hello world"nya, jadi bersih. Nah, kalau nyobain latihan ini, teman-teman akan merasakan tombolnya tuh ini lebih interaktif gitu ya. Kok kayak beneran kita nyalain sesuatu, ngumpet sesuatu. Silahkan dicobain, teman-teman. Di VS code-nya, teman-teman silahkan mau pakai inverter HTML juga boleh. Cobain ya! Sip, teman-teman, itu slide ke-40 sekian. Tak, saya mundur lagi sekarang. Jadi target yang barusan kita sudah pelajari, teman-teman, sudah bisa menampilkan kata pakai dokumen write, dan kenalan pakai get element by ID. Ada pertanyaan dulu, teman-teman, sampai sini. Baik, saya lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Kemudian, ini get element, get element. Oh, ini nanti boleh dicobain sendiri ya, teman-teman. Kalau mau e, nampilin gambar, silahkan. Berarti ininya bukan inner HTML tapi SRC. Silahkan nanti source gambarnya. Misalnya ada tombol seperti tadi, tapi pengen tampilannya bukan tulisan doang, tapi pengen gambar. Nah, silahkan panggilnya .src. Nanti hasilnya adalah gambar. boleh coba, silahkan. Ini dokumen right yang tadi sudah kita coba. Yang lain dari dokumen write, di sini saya info, kita bisa taruh tag HTML di sini. Jadi kalau teman-teman punya tulisan, kalau di sini doang, kan nggak ada enter-nya. Tapi kalau teman-teman kasih tag HTML BR, ini yang sudah kita pelajari, breaking row, berarti teman-teman akan kasih enter satu kali. Nah, kalau yang bawah, ini untuk memanggil angka. Misalnya kita punya angka 5, ditambah 5, ini berarti... Hasilnya kalau dijalankan sitang ini tuh di dokumen rate ini hasilnya 10. Karena setiap angka 5 tanpa kutip ini akan dibaca sebagai angka, number. Tapi kalau kita kasih kutip, kita akan e, dapat nilai 5 itu ada sebagai string, seperti itu. Silakan dicoba dulu kalau mau e, menuliskan angka menampilkannya dalam string atau bukan. Mau dicoba dulu ga teman-teman? Silahkan kalau mau dicoba dulu. Misalnya, saya pakai lanjutan yang tadi ya. Misalnya kita, kita mau tuliskan script di body, teman-teman boleh loh di javascript mau script berkali-kali juga boleh. misalnya nah, di sini saya punya dokumen write tadi kan saya belum nih dokumen write kalau kita kasih angka seperti ini maka lima ini adalah string nah, seperti ini ya teman-teman dia langsung limanya string jadi kalau misalnya teman-teman lakukan perhitungan operator aritmatika maka Misalkan saya mau 5 tambah 5 gitu ya. Hasilnya tidak akan 10 teman-teman. Maka hasilnya kalau dijalankan nilainya adalah 55. Nah kalau anak IT sekarang udah lebih berhati-hati ya. 5 tambah 5 berapa? 5-nya 5 apa dulu? kalau string berarti dia tetap 5 5. Tapi kalau dia penulisannya sebagai angka, maka dia akan dijumlahkan 5 sama 5 itu jumlahnya 10 seperti itu. Bisa digabungkan juga kalau teman-teman mau gabungkan mau gabungkan tulisan dengan angka boleh aja. Meliana nah, misalkan ditambah 123. Nah ini jadinya string sih. itu, nah, ya, 1, 2, Ini akan dianggap sebagai string. Nah, besok praktikum kita mainan dengan angka-angka itu ya, teman-teman. Terus, supaya lebih menyenangkan lagi hello world-nya, teman-teman boleh kenalan dengan yang namanya alert. Dicobain ya. Silahkan, kalau tadi pakai document.write, hanya muncul. Langsung tulisannya di browser seperti kita biasanya. Kalau sekarang pakai kata kunci alert. Alert hello world. Nanti dia akan munculin pop up seperti ini. Ini namanya alert. Jadi kayak kita punya message box gitu ya. Tulisannya sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam tanda kutip ini. Nah kalau dulu tulisannya ada window alert. Kalau sekarang boleh aja kalau teman-teman tulisin langsung alert seperti ini. Silahkan, yang sudah berhasil memunculkan Hello World pakai alert, boleh di-share screen ya. Coba dijalanin, Tur. Baik, sip. Kalau di-oke, memunculkan yang ditulis di browsernya. Sip. Terima kasih, Arthur. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya, ini juga menarik. tentang Prom. Nah, kalau prom ini kita kayak form loh teman-teman. Namanya prom, kata kuncinya prom. Contohnya di sini saya buat variabel namanya nama. Kemudian saya ingin menampilkan e, prom kayak from form gitu ya. Pertanyaannya adalah siapa nama anda. Nah, kalau nanti sudah ditanya siapa nama anda, kita akan tampilkan. Yang ditulis oleh user kita tampilkan, kita sambut, Hai siapa namanya, silahkan dicoba ya teman-teman. Tadi alert sudah, document write alert sudah, ini ada prom, kita coba prom ya. Boleh di sini juga boleh ya, kita coba tulis variabelnya nama, namanya itu diisi pakai prom. Pertanyaannya adalah, siapa nama Anda? Kalau kita jalankan. Nanti, nggak keluar gara-gara ininya tanda tanya, titik Nah ini ya. Siapa nama Anda? Nah ini tuh prompt teman-teman. Tadi ada alert. Ini prompt. Tapi karena saya nggak kasih perintah di bawahnya. Ya kalau ditulis. Akhir, akhirnya nggak kemana-mana sih. Kalau kita mau kasih tanggapan. Sambutan. Maka kita tuliskan. Apa yang diisi oleh user. Dokumen write. Kemudian panggil variabelnya variabelnya adalah nama. Sederhananya seperti itu ya, teman-teman. Silahkan divariasi sendiri juga boleh. Kayaknya ini bentrok sama bentrok sama Meliana yang sebelumnya. Jadi saya akan hapus saja. Nah. nah. Ini ya lebih rapi. Jadi ini saya buat prom. Kalau sekarang apakah kelihatan, teman-teman? Yang di browser saya. Tampil nggak teman-teman? Tampil, Ci. Baik. Saya tulis ya. Meliana. Kalau saya oke, okay, saya tulis. Saya munculkan di sini pakai dokumen write Meliana. Tapi kan nggak enak ya. Masa Meliana, Meliana gitu ya. Coba kita sambut. Pakai tulisan Hi. Hi siapa? Hi. Untuk menggabungkan pakai tanda plus. Panggil variabelnya nama, hai koma kalian, hai koma namanya siapa gitu ya? Misalkan saya jalanin, saya tulisnya namanya Leona. Begitu saya oke, okay. hai Leona, nah ini kurang rapih, kurang spasi. Silahkan teman-teman cobain, untuk inputan user bisa pakai prom. Kemudian, kalau sudah, teman-teman bisa panggil nilai dari variabel yang. Ada di prom ini. Sudah kelihatan sih? Ya, silahkan coba dijalankan. Oke, hai Torik. Sip, terima kasih. Sampai sini dulu, teman-teman. Sudah bisa kan? Kemudian berikutnya, window confirmation nggak usah lah ya. Confirm itu sama aja, kayak pertanyaan. Tapi kalau mau nyoba boleh aja. Confirm. Window confirm itu buat ini, teman-teman. Hmm, kayak alert. Kita bisa tanya. Hmm silakan dipilih. Kalau nanti dijalankan confirm itu seperti ini. Kalau ini udah ngisi misalkan, seperti ini dia akan ngasih pilihan. Silakan dipilih, oke okay, atau cancel. Nah ini namanya confirm. Yang ini konfirmasinya. Teman-teman nah, mau ngasih alert juga boleh. Terus, yang lainnya saya harus kenalkan konsol. Mudah-mudahan teman-teman sudah nyoba juga dari HTML. Juga mudah-mudahan udah nyoba. Apakah sudah terlihat layar screen-nya yang konsol? Teman-teman, belum sih? Oh, saya stop. Yang ini, teman-teman, sudahkah konsol? Oke udah baik. Nah ada ini juga ada kata kunci juga konsol konsol log ini buat debugging. Jadi kalau teman-teman mau ngecek saya tes salah di mana gitu ya. Ada sintak errornya errornya di mana. Tapi penget, e, percobaan ini atau tesnya ini tidak mau ditampilkan ke user teman-teman pakai konsol.log. Contoh kita mau hitung e, 5 tambah lima benar atau enggak di browser kita bersih nggak nggak akan tampil. Tapi kita bisa tahu hasilnya bahwa 5 tambah 5 itu hasilnya 10. Nah ini bisa dari inspect element, diklik kanan dari browsernya inspect element, atau teman-teman tekan tombol F12. Siapa tahu ini perlu ya untuk teman-teman ngecek saya error atau enggak, value-nya apa sih, udah benar atau belum, itu silakan pakai console.log. Ini tidak akan ditampilkan di browser, tidak akan ditampilkan ke user. Kemudian, nah ini untuk print. Boleh dicoba, boleh enggak, ini Maya, silahkan. Ada window.print, ini buat ngeprint layarnya. Jadi kalau teman-teman udah ada tampilan di browser dan pingin dicetak, nah kita bisa pakai window.print, ini buat nge halaman web. Penulisannya langsung aja, window.print seperti ini. Ini kayak function sih jadinya ya, dia manggil function. Kemudian mulai masuk ke penggunaan variabel untuk aritmatika. Di matematika kita kenal ya, tambah kurang kali bagi itu ya seperti itu. Ini namanya operator aritmatika. Ini operator tes tugasnya. Betul hasilnya 5 tambah 5 hasilnya 10 seperti itu. Nah kalau teman-teman mau e, membandingkan, teman-teman pakainya bukan sama dengan yang satu, tapi sama dengannya 2, ditulis dua kali. Itu untuk perbandingan. Saya lanjut dulu ya teman-teman. Ini adalah operator aritmatika yang bisa jalan. Ada tambah, biasa aja ya, kurang, kali, ini eksponensial, tulis bintangnya dua kali, untuk pembagian pakai garis miring, modulus pakai persen, kalau ada increment, naik ya, kenaikan, increment menaik, nilainya bertambah gitu ya, itu pakai tanda plus-plus, kalau decrement turun, itu pakai tanda min-min. Ini operator aritmatikanya. Nah, untuk assignment sama dengan ini beda dengan sama dengan sama dengan. Kalau sama dengan sama dengan, ini benar-benar harus memenuhi nilai itu, sama. Kalau ini hanya tasnya berarti X sama dengan Y. Kemudian ada penulisan tambah sama dengan. Tambah sama dengan ini artinya, kalau dituliskan untuk X tambah sama dengan Y, artinya adalah X sama dengan X tambah Y. Kemudian ada kurang sama dengan, ini artinya adalah kalau untuk X dan Y ditulis seperti ini, ini adalah X dikurangi Y. Penulisannya nggak harus langsung X kurangi Y, tetapi boleh nulis X minus sama dengan Y. Begitu juga dengan yang kali dan yang seterusnya. Ini saya nggak akan bacain satu-satu sih, teman-teman. Hanya uh, ngingatin yang penting-penting aja. Kemudian ini contoh yang tadi kita sudah coba antara string ditambah dengan angka. ya Sudah dicoba juga tadi pas nyobain di uh, VS Code. Bisa seperti ini, teman-teman. Untuk menggabungkan, silahkan pakai tanda tambah. Kalau yang tadi, ada tanda tambah sama dengan seperti ini, ini kan artinya X tambah Y. Untuk kata juga boleh dipakai. Berarti ini teks satu ditambah sama dengan. Nanti kalau dijalankan, ini sintaknya artinya teks satu what a very, ditambah tulisan nice day. Nice day. Berarti nanti tulisannya akan muncul what a very nice day seperti itu. Ini berarti kan teks 1 ditambah teks 1 teks 1 teks 1 ditambah tulisan ini. Jadi bisa seperti ini teman-teman. Macam-macam ya banyak banget. Ini untuk string ditambah dengan angka. Kemudian ini yang mau saya info tentang Parsekin. Siapa tahu butuh. Jadi kalau kadang-kadang kita nge angka 5, kadang mungkin bingung ya, ini tuh angka, eh, string atau dia number. Memang sudah tahu kalau misalkan kita nggak kasih tanda kutip, dia berarti number. Kalau kita kasih tanda kutip, berarti dia string. Nah, supaya amannya, kalau di kodingan yang ini, contoh kodingan yang ini, X ini didefinisikan sebagai string. Ini saya kurang titik koma ya, maaf. X ini didefinisikan sebagai string, y ini didefinisikan sebagai string, tapi kita mau lakukan perhitungan X ditambah y. Kalau mau melakukan perhitungan seperti ini, kita bisa konversi pakai parse in untuk mengubah string jadi integer, jadi angka. Namanya parse in, sehingga nanti ketika ini dijalankan, angka 20 ini yang tadinya kita definisikan sebagai string, dia berubah menjadi angka. Jadi bisa dilakukan operator aritmatika tambah kurang kali bagi modus dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk amannya silahkan diubah ke parse in supaya yakin ini adalah angka. Ada parse float juga sih yang untuk float angka float. Kemudian berikutnya ini operator perbandingan. Kalau teman-teman pengen nyari nilai yang benar-benar sama, silahkan pakai tanda sama dengan-sama dengan. Kalau teman-teman mau nyari yang value-nya sama dan tipe data juga harus sama, teman-teman pakainya sama dengan tiga kali. Kalau teman-teman uh, mau tidak sama dengan, kalau di matematika kan sama dengan terus dicoret ya. Nah, kalau di sini nggak ada lambang itu. Jadi teman-teman bisa pakai tanda seru sama dengan. Ada juga tanda seru sama dengan-sama dengan. Ini sampai... Type-nya harus sama ya. Tidak tidak boleh sama. Kemudian ada tanda lebih besar yang biasa aja. Lebih kecil biasanya. Lebih besar sama dengan. Pakainya lebih besar sama dengan. Kalau di sekolah mungkin pernah belajar tanda lebih besar. Kemudian bawahnya dikasih garis. Nah, di sini nggak ada. Nggak ada notasi itu. Jadi, pakainya lebih besar sama dengan. Kemudian ini untuk operator logika. Sudah ada ya mata kuliah logika, teman-teman? Ini untuk kondisi. Kalau teman-teman harus memenuhi kondisi pertama dan kondisi kedua, maka teman-teman pakai operator logikanya itu N. N itu dilambangkannya dengan tanda dan dua kali. Kalau atau, teman-teman pakainya tanda garis dua kali. Kalau mengingkari atau not, ini pakainya tanda seru. Seperti itu. Banyak banget ya teman-teman. Mudah-mudahan ini. Nah, ini sedikit tentang function tadi. Kita udah coba untuk yang tampil tidak tampil, tampil sembunyikan ya. Function itu sintaknya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti tinggal dijalankan kalau ada yang pakai function ini. Kemudian, ini contoh untuk hello world. Kalau mau pakai function, ada penulisan seperti ini. Lalu, nah, ini yang tadi kita sudah coba untuk menampilkan dan menyembunyikan. Terus ini udah conditional statement. Kalau teman-teman punya syarat, jika kondisi tertentu teman-teman ingin melakukan apa, maka teman-teman menggunakan conditional statement. Ada if, if else, else if sama switch. Ini yang saya tuliskan di slide ini empat ini ya. Kalau kondisi if maka dia memenuhi untuk satu kondisi tertentu. Misalnya kayak tadi, siapa nama Anda? Meliana. Nah, teman-teman bisa kasih kondisi. Jika namanya Meliana, maka tampilkan apa. Tapi kalau teman-teman punya kondisi lainnya, dua kondisi, maka teman-teman akan menuliskan bisa seperti ini. Jika kondisinya namanya, nam, tadi variabel nama ya, nama sama dengan Meliana, maka teman-teman dokumen write Hi Meliana ya, seperti itu boleh ya. Atau teman-teman menuliskan kamu bukan Meliana, gitu ya. Itu boleh juga. Ini pakainya if else. Kalau ternyata kondisinya lebih dari satu yang harus dipenuhi, teman-teman bisa pakai if else if sampai akhir. Mo else if lagi juga boleh sampai akhirnya teman-teman sampai ke kondisi yang terakhir. Kalau semuanya nggak memenuhi, teman-teman pakai else kondisinya yang dipenuhi. Seperti itu. Nah, kalau ternyata ada kondisi-kondisi pilihan, teman-teman pakainya switch, jangan pakai if else. Kalau if else itu sudah benar-benar pilihan. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, kalau begini atau begini itu itu uh, if else if. Kalau switch ini untuk uh, kondisi yang mungkin memenuhi, mana aja yang memenuhi itu baru dijalankan. Maka teman-teman bisa pakai switch. Switch syaratnya apa? Kalau case begini apa yang dijalankan? Kalau case begini apa yang dijalankan? Ini bisa pakai switch seperti itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Mendingan nyoba ya, teman-teman. Pakai yang tadi aja. Yang siapa nama anda? Nah, kalau namanya sesuai dengan nama teman-teman, teman-teman sambut. Hai, kayak tadi Torik gitu. Ya. Hai Torik. Tapi kalau ternyata user menuliskannya bukan Torik maka keluarnya pakai else kamu bukan tori kayak gitu silakan ya dicoba teman-teman berhasil nggak teman-teman ya silakan mic coba main pc Ya, kelihatan. Ya, Mike. John. Kamu bukan Michael, kamu adalah John. Ya, boleh. Betul. Ya, sih. Sudah, dong. Ya, Mike. Sudah, ya, kan? Ya, sudah. Betul. Masih boleh cuman. juga, kalau uh, pas condition, langsung bisa if nama tidak sama dengan teman-teman, tinggal pakai tanda seru sama dengan gitu ya. Kalau tadi kan kita pakainya sama dengan sama dengan, seperti itu. Bisa semuanya teman-teman? Baiklah teman-teman, sampai situ dulu pertemuan kita hari ini sampai sini saja. Besok kita akan ketemu lagi langsung praktikum. Sepertinya nggak harus ada materi karena sedikit banyak sudah hari ini. Mudah-mudahan besok bisa dikerjakan dengan baik. Nah untuk besok. Deadline pengumpulannya sama sesuai dengan jam praktikum selesai ya teman-teman setengah tiga jadi mohon mempersiapkan diri dengan baik supaya kita ke materi berikutnya bisa lebih cepat dan lebih banyak yang bisa dieksplor. Itu aja paling teman-teman terima kasih.